Harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang Terbuka atau Antam pada Kamis, tanggal 14 Juli tahun 2022, terpantau naik jika dibandingkan dengan harga sebelumnya, berdasarkan informasi dari Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga dasar emas 24 karat ukuran 1 gram dijual senilai Rp 967.000 naik Rp 3.000 dari perdagangan sebelumnya. Rabu, tanggal 13 Juli tahun 2022 adapun emas satuan terkecil dengan ukuran 0,5 gram dijual seharga 533.500 rupiah naik 500 rupiah dari posisi sebelumnya selanjutnya untuk harga emas 24 karat ukuran 5 gram hari ini dibanderol 4.610.000 rupiah sedangkan emas batangan dengan satuan 10 gram dijual dengan harga 9.165.000 rupiah Sekian harga emas untuk tanggal 14 Juli tahun 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.